rohlu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku agus agus agus agus mana lo apa agus mata agus pelak nah lagi nah, aku nyajal video jadi video kali ini aku ngetes ngetes hasil rekaman nah. rekaman rekod pakai aplikasi open kamera nah ya Awak kamera kan kena di ngono to nek di headset kan kena <tuh> Apa suarane iso gak berisik ngono gitu loh. Nah. Ya aku nyajar. Nyajar ngerekam lah. Aku mah bengi jajan wis tak kaya nyang lates. Taku headset sing rego 15an ya semurah-murahan gak usah larangan Tapi tak ngono pas semike mikrophonee ku tak bungkus karo sepon Nggih perdam lah. Nah. Ya pen suaraane ke ketahan lah. A ngene ngenoi swara banter-banter banter kowe gak gak melu ngrekam banter wae. Hmm. Kendro ame ta kene. Ha iki kene iki. Kene area anu. Daerah Pakut Blabak. Dilok anuan wong kowe ya, lari tenine lara te. Pateh enilah lali. Ngene kok wong sing gak ngerti ya. Dikira menggo ah. Eh. Nah, jadi aku nyarcha apa tenan nggih. aplikasi make up, up, up open kamera. Nah, iki aja dicantepne ya to tak bungkus. Tak bungkus spons. Ya, jadi suaranya venter ben, ben suaraku nek ku ngoceh iki ngomong dhewe, dijawab dhewe. Iki jenenge motor vlog. Motor vloge syarate Numpak motor, karo ngeceh dewe, ngajor dewe, ngomong dewe, dijawab-jawab dewe, ya mas. Yes Yes, podo yes, karo penyiar ke ya, penyiar radio, penyiar TV, terus mas. Yes, pokoknya lihannya, lah, kan Mas yes, ngomong ya, ngomong-ngomong dewe, dijawab-jawab dewe, sembarang yang diomong nih Tapi nih, mantar vlognya ngomongnya campur-campur Terus-terus, -campur. pak, terus-terus, pakai jalan ya men Terus saya. Hmm, Hahahahah, kalo emang dakapan nih kek yang arah ngeri masuk desa, masa desa betet lah, ngotak diri, heeh heeh heeh heeh heeh arah heeh heeh heeh heeh heeh heeh pabrik heeh heeh heeh heeh pabrik heeh yes, pabrik, -pabrik. Gulo. Gulo yes, pabrik Lore bedan ini. Hmm. Ya. Hmm. ini masuk desa Kleco, Kleco. Hmm. karena area ramai area apa sekolah area cak pelajar, <laughs> sekolah SMP. Karena jalan jalan ini ramai tinggal lewat uang-uang nah lewat jobo kan terlalu rame akeh truk tebu gula bu, santren kuih mancot jadi, lewatnya ya gini hmm hmm jalannya sini gila ada. ya ini telat nih. ya saya rame saya ngatur jalannya bareng aku senang lah saya ngatur-ngatur ini. jadi awal-awal aman tenang nih bahwa perabatan bertigaan enak mau ngatur-ngatur jalannya, enak aku melusun enak jadi enak kamu mau nyabrang-nyabrang nye? kakang ngelan enak <gülüyor> nah ini pokoknya ini ngalor terus arah pabrik santren enak ya, enak ini kira ramai <gülüyor> jalanan cili jalanan bulat-bulat persawahan, tapi ramai hmm <gülüyor> Ngelebe, oke kau ape, kau ape aktivitas pedal kerja ya kau ape, kau sekolah kau ape, kau sekolah kau PAUD kau ape SMA ape, kau ape kau ape, kau ape kau ape, kau ape kau ape, kau ape kau ape, perapatan perapatan ini kena, arah ngiri yang desa banaran, nah lurus kayak kaya, kaya wis masuk desa santran, arah garanya tanulon dan rawame lah, heh deng deng deng, rasanya berang bantar bantar kan, wes salaf ya, yo yo terus terus Lewat nyeru a ya, eh lewat burine pabrik santren nih. Eh, eh, eh, eh, lori pokoknya lori desoisjes masuk pabrik santren. Nah, lewat ini pena, pena enggak iup, sejuk sepi ya, dan jalannya oke polisi tidur uh, polisi tidur uh, Kalau anak abu ronel lingkungan majikan ya dari pesantren kelurahan pesantren ya yeah, kayak semacam perumahan lah Nah uh, itu spabrik pesantren nih yeah. aduh Jadi lar apa kiri kiri, kiri yeah. aduh lari yeah, ke spabrik pesantren nih yeah. Periksa antara narik apa, periksa antara ya, ringan -ringan ya, nih ringan-ringan kayak pas <hesitation> ya modelnya kan perkampungan nih, kayak perumahan <hesitation> ya nggak nengkau enak lah, sejuk ya nadalah nenek rohani yang ini aja yang ngarepe naikin Pabrik santren pas, pabrik gula lah, gitu, santren kenal. Karena biasanya, tenggek okay, tenggek kenal ya nenggek semayana, tenggek tenggek otentik nenggolnya pernah. Bulat bulat persawahan pernah, ini arah motorosnya ngano? Aku tau lewat kono. Burine pabrik santren, tapi yang paling ngetan dewe, kena komplekannya, kena warungnya orang. Aku tahu ya, no. Yo me, marung marong-marong, Yo mek penasaran, pengen lewat kono. No, no terus Sila memang naik. Niatan abang ngiring. Sa, apa gitu pas ya? Gitu kresek. Oye, kan anak jalanan cilik. Oye, apa ya? Tampu sana. Oye, sana. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, game le desa kreco neh arah ngene neh mmm iya desa kreco iki mmm ah desa kreco pula-pula desa kreco kleco ba kreco ngono ta kedere ya kan dulu karena kaburane, Kleco, Kleco kota kediri Nah, nah emang, naik, naik ngantan emang arah yang bawang. Iki. Jadi, ya, jalanan ini nih ngantan Rono, arah yang bawang letih kota kediri Nah, ini kan posisiku jal jalur ngulani jadi hmm. ngulani ya arah yang ne nganan apa ngalor ke arah yang nu nyapa dari santeran. aku jepuk jalur kiri kiri berarti nyetol nyetol yang nyampe disambetan sambetan. Hah, hmm. selesai sambetan. Hmm. Ne kenal Eh, <hesitation> ndewa cak, <hesitation> rieteng ndewa cak, <hesitation> play mana ada cerak, nyala nih, Masa rieteng, <hesitation> oh. langsung song, oh, <hesitation> setan, jarak <hesitation> ngasih tawera, uang uh, kaburnya nabi ya, urusan uh. nih, <hesitation> ndi jai sanjani uang uang, pak pak Malah nyalain yang di hadapan nih, Nah, ini, ada dapan. ini kita nyambi nah, kok kerja ya? udah kerja orang nyambi nah, ya, ini sih nyambi, orang rekam getnya ya hmm. Hmm. Nah, ini ada nanti cewek ibu-ibu ibu-ibu, sekolah ibu-ibu saya mau cakain ya, nih. Coba lihat ya, coy. Nah, katanya tabung guys. Oh ya, Mbak Lena, ya perawatan beda. Desa Meda, nah, arah ngeri ya, Bang Etan. Ini nyancentong, babang Bang. arah nget, apa nganan ya. Arah nganan Desa Meda, deh. Desa ya mulan terus benci ngeronggoh jalan ini yang main ke etanan apa wang kreasi kabeh kafe liwat aja nengi yang hmm, paling penting jalan ini yang main kita, yang main kita mana apa mau gitu, kita lihat katun ngalori batasan terusnya kat katun heh mengerut yang hmm, akak yang kreasi ran yang gunung keluar yang belitar oh brosiran grosiran mesti lewati ke ya jalan jalannya cilik rame sayangnya jalannya kurang ombo cowily hmm. pokoknya aku kembali, nih balik dari kompeten bang dari kompeten terus arangnya tanah aku wes nggak ya lor Ya yes, aku salah ano gitu